Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh atas permintaan teman-teman dari BI dan sebetulnya ini juga anjuran Islam kita harus sering tersedekah karena dalam sebuah hadis diterangkan inna buat Allah sohaidat kini minafsih walayusihali adat illa sato'uwa khusus agama ini agama kusil Allah ta'ala dan Agama ini hanya tertolong bisa berjalan secara baik lalu ditopang dua hal yaitu satu sifat kemauan dan dua sunnahulloh yang baik. Kenapa perlu sedekah karena tidak semua orang dikasih rezeki sama Allah dikasih kesempatan yang sama sehingga yang punya kelebihan harta dari awal Allah mengajarkan bukti sedekahkan sama yang terakhir selain zakat. Lalu saran saya kepada penerima juga digunakan sepertinya untuk kebutuhan kebutuhan pokok, seperti belajarnya anak, pendidikan. Jangan kemudian kita menerima sedekah besar, kemudian kita orientasinya pada hal yang sebenarnya atau yang tidak penting. Masa uang sedekah, misalnya kita untuk beli mobil, mobil yang sifatnya tidak kebutuhan, dia ya di rumah yang tidak kebutuhan. Sudah barokahnya. Kita menggunakan secara benar insya Allah manfaatnya lebih luas. Kita tadi uh, sudah uh, rembukan, istilahnya sama banyak. kiai. kadang-kadang penerima saudara sendiri itu, baik itu masjid, maupun pondok, maupun apa saja. Juga pembunuhannya harus diukur sesuai apa? Ya. jangan selera yang mewah-mewah, biayai -mewah, uang sedikit. Yang terakhir. Sebetulnya, saudara itu tidak uang yang hilang. Justru itu uang yang kita ada juga. itu pernah seseorang bilang, "Ya Rasulullah, uang saya habiskan agak pakai saudara kata karena nabi uang kamu itu masih Kalau kamu pakai, untuk kamu mungkin malah untuk juri kamu sendiri. Tapi, kalau dalam kamu sedekahkan, maka itu akan awet dan akan kamu panen nanti kiasinya." Sehingga nabi pernah bergabung, "Wahela, kami malika ilhamah lapis taba ablai taba atau taba afnaib taba tasob taba Harta yang kamu simpan atau yang kamu pakai itu kemungkinannya tidak kamu pakai, pakaian kemudian terjadi sengsara. Kamu makan kemudian yang namanya makanan ya akan kemana ampas makanan itu kamu tahu dan kamu sedekahkan tak bukanya maka itu yang akan menjadi apa? Ya Islam mengajarkan semuanya, miskin Islam juga mengajarkan jangan terlalu cerdas dengan ada kewajiban yang paling pokok yaitu anak kita, istri kita, orang tua kita, komunitas kita-kita sehingga semuanya terukur dengan aturan syariatnya Allah SWT dan saya mohon sedekah ini dari kata soda kau sehingga memang itu termasuk bagian dari ukuran kebenaran iman, jadi orang yang imannya benar, diantaranya ditandai mau bersedekah karena sedekah ini sekaligus melakukan dua iman satu, iman bahwa balasan saudara itu ada, dua dengan cara yang menguntungkan orang jadi kita iman ada hari akhir dan dibalas juga. Sekaligus cara iman kita menguntungkan sebagai miskin, menguntungkan masjid, menguntungkan lembaga-lembaga uh, yang perlu disedakkan. Uh, saya cukup sekian karena saya yakin, saya yakinnya dalam merani semua kita selalu ingin berbaik-baik pada Sehingga ini hanya sifatnya penguat sebagai ekrar saya, bahwa semuanya punya iman. Jadi saya motivasi, yang sifatnya mengingatkan apa yang ada di fitrah kita, di karakter kita, di hati kita, di nurani kita, yang kita sendiri semuanya memang besar. semoga kebaikan kita semua diterima oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well,